cek, cek. balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of Olympus kita mau model 100.000 saja ya guys kita coba cari profit-profit manis di Olympus kita main di bet 1200 2400 saja double change aktif kita coba di quick 20 Oh ya guys hari ini kita main di CNN South si slot sensasional dan terpercaya tergacor pokoknya langsung coba aja untuk linknya nya ada di komen, di komen juga ada fans tag Facebook langsung cus aja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slaughter slaughter tergacol tersolid seantiru jaga dunia akhirat WD berapapun dibayar lunas pastinya kali 20 connect bungunya jadiin dong ungu jadi cincin jadi dong us kasih dong Aduh hijau boleh usah kalau nggak petir lagi hijau kurang dua kuning kurang dua merah kurang dua cuma sempatnya lumayan-lumayan lumayan kenaikan modal di awal-awal kita dikasih sekitar 265 mantap seluruh agak barbar kita main di best 2400 ya guys. biasanya kalau seribu depo 100 itu saya mainnya di best 3200 sama cuma hari ini pengen berber sedikit kalian ngecek ngecek rtp rtp gacornya tuh kan petir-petir birunya udah sering keluar nih mantap nih mantap nih asik nih pasti nih Karena kita nikmatin dulu nice-nice nya 72.000 lumayan udah profit sekitar 280.000 mantap us kasih yang lebih dong us kuning aduh kurang kita coba di Turbo 30 20 aja lah ya 20 turbo kita gas kan. Aduh. Us kasih yang mantap-mantap, bus, -mantap, Free spin free spin hebat. Petir-petir merah bolehlah, Us lah. Kasih yang terbaik dong, Us. Kok tiga tiga terus keternya Ungu jadien, ungu jadien, ungu jadi ungu enggak kurang satu. Kampet. Aduh, duduk-duduk Yang bertanya saya main di mana? Mainnya cuma di CNN Slot. Carter Carter solid, samper aja ke dunia air Kali-kali birunya lagi mantep nih seluruh keluar keluar terus nih. Kayaknya asik asiknya main di bed segini aja, apa naik sedikit ya? Kita lu coba nanti lah. Aduh petir petirnya biru biru terus dari tadi berat udah sekitar tiga kali kita dapat petirnya biru yang kau naik cuma satu. So, semoga gak dapat petir petir merah kita coba turbo 20 puluh kali lagi. Ayo. Ayo, kasih yang mantap us. cincinnya jadiin boleh nggak mau merah malah. Ayo, jangan kau diam-diam saja us. Bekerjalah us, bekerja. Aduh, hari ini cukup panas ya selutih sama di siang hari. Jangan lupa udutan kopinya subuh-subuh dulu. Biar main tenang hati, dan bawa jackpot jackpot mantap kuning boleh Aduh kuningnya kurang dua Aduh kok oh, labasan scatter kurang satu terus us nah, kita coba naik bet naik ya kita ber -ber dikit lah kita coba 20pik kali aja ada petir-petir merah atau petir-petir yang mantap birunya jadi ini kurang dua Aduh Aduh Uus uh, Pecahinlah, us, us, aduh, aduh, aduh, aduh, usnya ngantuk, seluruh skater dua doang, terus terusan dua tiga, dua tiga, dua tiga kodok melompat. Ayu, saya us, kasih yang mantap, mantap merah, enggak oh, mau. Oh ya, tadi polanya, jangan lupa ya, guys kita di double chank di bet 2420 quick 20 turbo terus 20 turbo lagi kita naik bet di 4800 double coba di 20 turbo nah, kita habis ini kita coba di quicknya kalau di quicknya emang mantap berarti petirnya cuma di quick ayo us. kita coba double ceng matiin dulu kita coba quick 20 kali semoga ada petir-petir mantap uh 4800 kali 20 Aduh cuma pecah sekali tapi jadinya 960 seluruh jp-jp mantap ini hahaha ah, ah. coba tadi turun betul aduh nangis untung aja koneknya di bet 4800 modal 100 ke langsung jadi 1,1 Ayo kasih yang mantap-mantap lagi dong us lumayan ini udah profit-profit banyak, banyak-banyak mantap. Mainnya di mana? CNN slot dong. Langsung gas kena aja untuk linknya ada di pin komen. Uh, Makau tak boleh us. Aduh kurang dua Ayo us kasih yang mantap-mantapnya. Huh kok sepi banget pecahannya ya seluruh. Apakah anda merasa pecahan sepi? Apakah kita akan turun pet saja karena pecahan pecahannya sepi? Tidak dong, kita gaskan aja dulu. Kita coba cari profit profit mantapnya. Ayus. oh ya sekedar mengingatkan kalau pengen jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya game hiburan saja saya pun hanya mereview game nya jadi jangan jangan boleh bermain asal dengan uang dingin kita main aman aja di bet 1200 seluruh kita turun-turun bet dulu karena sudah profit mantap-mantap jiwa modal 100 j pesan juta kapan lagi cuma di mainnya cuma di cnn slot dong kasih petir longgus hijaunya turunin petirnya us ijo us enggak mau. lebih nah, rasa-rasa skater cuma dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, kodok melompat ayo us kasih yang mantap-mantap Us kok kau, kau diam diam saja us, tiga, tak ada tapi lumayan sih udah naik tadi udah spin-spin santai saja mau kok kasih JP lagi ya alhamdulillah enggak pun enggak apa-apa sudah cukup las seluruh kalau udah se profit segini tuh auto WD saja jangan terpancing amarah jangan terpancing tipu-tipu daya teman ayo gas lagi ayo gas nggak utamakan profit pokoknya main kayak gini utamakan profit jangan terlalu nafsu jangan terlalu barbar yang penting selalu pantau pola-pola modal receh dari saya kita main selalu di modal receh di bawah, di bawah 100k 100k mentok-mentoknya 150 atau 180k untuk yang suka main di modal-modal receh bisa langsung bantu suplek komen di YouTube channel saya biar saya semakin semangat membuat konten-konten gacornya, mencari-mencari pola-pola mantapnya ayo atas cincin kasih petir enggak mau malah scatter satu ingat seluruh cari modal cari pola-model rede cuma di otong spin langsung gaskan aja ayo 4 kali lagi enggak ada yang mantap-mantap ini apa kita coba bui enggak dong jangan jangan kita bui kita main santuy santuy saja kita coba quick 20 lagi kalau emang enggak ada tanda-tanda aja PCP mantap kita langsung auto kabur saja mungkin segini doang dikasih seusnya biar kita enggak terlalu terpancing emosi amarah nafsu gira. pencet PCP gede mainnya cuma di CNN slot modal 100 naik 1 juta langsung gaskan aja untuk linknya ada di pin komen tuh petir, petir birunya tuh mantep banget loh tinggal bubu bubu -bu petir merah dong yang dicari ini gue pun menunggu menit itu pengen rasain petir-petir merah lagi dong Oh ya yang penasaran gimana caranya Nuh no? menarik petir-petir mantap langsung cus aja semua pola-pola gacor modal receh saya sertakan semua langsung cek aja channel saya cari kalian mau main di bed berapapun gincang wadah langsung gaskan aja caraku jangan, jangan bimbang main modal receh cuma di CNN slot atau gacor pokoknya langsung gaskan saja seluruh eh sisa 10-9 lagi 7-6-5-4-3-2 birunya jadiin dong bungunya boleh Aduh terus petirnya mana usai Nah atas ini petir dong tuh uduh kugira pesir biru lagi kalau berdiri biru lagi mantap suh su. ada tutup lara virus ini kita kita sudahi saja video kali ini Oya oh, yeah, guys, sekedar mengingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian ya? jadikan hanya sebagai hiburan saja uh, jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin jangan uang panas apalagi uang dapur ah uh, sekian dari saya Terima kasih